Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News Teleskop Webb NASA menemukan uap air dari eksoplanet berbatu GJ486B Para astronom menggunakan James Webb Space Telescope untuk mempelajari planet ekstra surya berbatu yang dikenal sebagai GJ486B Jaraknya terlalu dekat dengan bintangnya untuk berada di dalam zona layak huni dengan suhu permukaan sekitar 430 derajat celcius namun pengamatan mereka menggunakan spektrograf inframerah dekat atau near space web menunjukkan pertunjukan adanya uap air jika uap air diasosiasikan dengan planet itu menunjukkan bahwa ia memiliki atmosfer meskipun suhunya sangat panas dan dekat dengan bintangnya uap air telah terlihat di eksoplanet berbatu gas sebelumnya tetapi Sampai saat ini, tidak ada atmosfer yang terdeteksi di sekitar eksoplanet yang berbatu Namun, tim memperingatkan bahwa uap air mungkin berada di bintang itu sendiri khususnya bintik bintang yang dingin dan bukan dari planet sama sekali Grafik ini menunjukkan spektrum transmisi yang diperoleh dari observasi web terhadap eksoplanet berbatu GJ486B Analisis sistem sains menunjukkan pertunjukan adanya uap air. Namun, model komputer menunjukkan bahwa sinyal tersebut dapat berasal dari atmosfer planet yang kaya air yang ditunjukkan pada garis biru atau dari bintik-bintang dari bintang induk katemerah. Kedua model berbeda secara nyata pada panjang gelombang inframerah yang lebih pendek menunjukkan bahwa pengamatan tambahan dengan instrumen web lain akan diperlukan untuk membatasi sumber sinyal air. GJ486B berukuran sekitar 30% lebih besar dari bumi dan 3 kali lebih masif yang berarti dunia berbatu dengan gravitasi yang lebih kuat dari bumi. Ia mengorbit bintang kerdil merah setiap dua hari bumi. Itu diharapkan terkunci secara pasang surut dengan sisi, sisi yang permanen dan sisi malam permanen. Sementara uap air berpotensi menunjukkan adanya atmosfer di GJ486B. Penjelasan yang sama masuk akalnya adalah uap air dari bintang Bintang endoplanet ini cukup dingin sehingga uap air bisa ada di fotosfernya. Karena bintik bintang lebih dingin dari daerah sekitarnya, uap air akan terkonsentrasi di sana Akibatnya, itu bisa menciptakan sinyal yang meniru atmosfer planet Jika ada atmosfer, kemungkinan harus terus diisi ulang oleh gunung berapi yang mengeluarkan uap dari interior planet. Jika air memang ada di atmosfer planet, diperlukan pengamatan tambahan untuk mempersempit jumlah air yang ada. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop James Webb NASA menemukan uap air dari eksoplanet berbatu GJ486B.